Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik pada video kali ini kita akan bahas kunci jawaban di halaman 46 Matematika volume 2 kelas 4 Baik, kita langsung saja ke halaman 46 Di sini kita akan menyelesaikan sebuah persoalan Isilah tanda kota ini dengan bilangan Oke, Kita akan isi ya, memahami struktur bilangan desimal dan bilangan 86,1 adalah jumlahan dari delapan kelompok puluhan atau kelompok sepuluhan, kemudian enam kelompok dari satuan, satu kelompok dari 0,1 satuan. Oke. Berikutnya 19,003 adalah Jumlahan dari satu kelompok puluhan, kemudian 9 kelompok dari satuan, 3 kelompok dari 0,001. Oke, seperti itu ya jawabnya soal nomor 2 Tuliskan kuantitas berikut dengan menggunakan satuan yang ada di dalam kilogram baik kita akan kita akan Tuliskan kuantitas untuk uh, soal nomor 1 dari gram ke kilogram Nah itu berapa jadinya nah, kita akan konversi caranya Adik -adik, ya dekarya Oke mohon tunggu sebentar ya? Nah, kalau kita kuantitaskan soal nomor satu ini, ya, ini akan menjadi 8,695 kg. Kemudian, kalau yang 320 ml, ke liter, itu nanti jadinya adalah, kalau milik adalah 0,32, liter. Kemudian yang ini 3,67 km ke meter menjadi berapa? Oke, menjadi 3.670 m. Seperti itu ya. Baik. Kita lanjut ke soal berikutnya. Isilah dengan tanda ketidaksamaan, 0,21, 0,189. Mana yang lebih besar? Maka yang lebih besar adalah yang ini. Oke. Berikutnya, 2,395. Maka yang lebih besar itu adalah yang kanan, 2,5. Berikutnya kita diminta hitung menjumlahkan penambahan dan pengurangan bilangan desimal. Baik, kita akan jumlahkan dari yang pertama ada 4,18 dijumlahkan dengan 0,3 <coughs> 32 ya. Oke, tambahkan. 8 tambah 2 adalah 10, kita tulis 0, kita simpan 1. 1 tambah 1 2, 2 3 5. 4 tambah 0, 4. Oke. Komanya kita tetap turunkan. Ya. Sekarang soal nomor 2. 3,64 ditambah dengan 2,4. Ingat, untuk komanya kita harus sejajarkan. Kita tambahkan. Di sini 4 kita turunkan saja langsung. Kemudian 6 tambah 4 adalah 10. Kita tulis 0 simpan 1, tanda koma kita turunkan. 1 tambah 3 adalah 4, 4 tambah 2 adalah 6. 6,04. Kemudian soal nomor 3. 9,26 ya, kita kurangi dengan 4,21. Mohon 4,12. 4,12. Nah, ini jangan lupa ini adalah pengurangan ya. 6 2 adalah 4 kemudian 2 kurangi satu adalah satu. Tanda koma kita turunkan 9 kurangnya empat adalah lima. Jadinya lima satu Kemudian soal nomor empat tujuh lima dikurangi empat koma enam. jadi tanda kurang lima kita turunkan, kemudian nol 6 enam berapa? 0 kali kan tidak bisa, nih kita ambilkan dari 7. 7 ini sisanya adalah 6 karena kita ambil 1. Berpindah jadi ke sini menjadi ratusan atau puluhan. Dan tanda nolnya kita naikkan. 10 kurangi 6 menjadi 4. Turunkan koma. 6 kurangi 4 adalah 2. Jadinya 2,45. Oke Sekarang kita akan selesaikan persoalan 2. Kelas meme menyelenggarakan lomba lompat jauh. Pemenangnya adalah kelompok dengan jarak lompat terpanjang. Paling sedikit berapa meter? Sony harus melompat agar kelompok D menjadi pemenang. Nah, agar kelompok D ini menjadi pemenang, harus berapa meter dia akan melompat? Nah, kita analisis dulu caranya ya. Baik kita akan analisis yang pertama 2,57 ini. Oke, kita cari angka yang sama dulu ya. 2,69 apakah tidak ada yang sama ya. Kemudian 2,7 tidak ada yang sama, kemudian 3,24 juga tidak ada yang sama, kemudian 3,04 tidak ada yang sama. Yang harus benar di sini adalah kelompok D. Oke, caranya adalah kita jumlahkan keseluruhan angka yang ada di sini. Nah, di sini kita jumlahkan, kita tulis jumlahnya di atas saja ya, karena ini tidak terlalu muat ya. 7 tambah 9 itu adalah 16, 16 tambah 4 20, 20 tambah 4 adalah 24. Kita simpan 2 di sini, kita tulis 4 dulu. Kemudian 2 tambah 5 adalah 7, 7 tambah 7 adalah 14, 14 tambah 6 adalah 20, 22 di sini. Kita tulis 2, kita simpan 2. 2 tambah 2, 4, 4, 6, 8, 11, 14. Ini jadinya 14,24. Kemudian yang B itu kita jumlahkan seluruhnya. ya 6 tambah 5 adalah 11, 11 tambah 9 adalah 20, ini adalah 29. Kita tulis angka 9-nya, kita simpan 2 di sini. 2 tambah 2, 4, 12, 13, 17. 23 kita simpan 257 10 14 14,39 berikutnya di sini kita akan jumlahkan ya kita akan jumlahkan 2,85556 11 ini 20 kitater nol kita simpan 2 10 tetap 16 menjadi 26 tambah 9 35 35 tambah 9 44 oke di sini kita tulis 4 kita simpan 4 4 tambah 2 adalah 4 tambah 2 8 6 8 10 14 jadinya 14,40 di sini kita lihat ada 8, 9, dan 4, okay. 8, 9, dan 4, 4, 8, 9, dan 4, 4, menjadi 4, 4, 4, 4, 4, kita simpan 4, 4, 4, 4, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, kita tulis lima, kemudian kita taruh koma, kemudian kita simpan di sini dua. Dua tambah dua, empat. Empat tambah tiga, tujuh, sembilan, sebelas. Ini adalah 11,51. Nah, berapa ia harus melompat? Ya, Sony harus melompat berapa meter agar dia, kelompoknya menjadi pemenang. Nah, maka ini kan yang tertinggi di sini adalah 14 7,040. Nah, maka kita tulis saja di sini biar dia menang. Kita tulis 3,01 saja, maka dia akan menang tuh menjadi 3,01 Bisa ya, oke. Okay.